Kerah yang hari ini kita meninjau lapangan. Kita meninjau lapangan atau arafah. Panudin mana Panudin? Oh shit! Satu do. Uh, Kawan-kawan sekalian yang mau ke belakang itu kamar mandinya tapi kayaknya tidak atau belum ada airnya mungkin. Ah, terus kemudian ini adalah misi haji. Jadi nanti untuk diarafah semua kegiatan tercentral di sini. Posko Arafa di sini tempatnya. Posko Arafa. Nah, teman-teman yang dari Madinah nanti baru memulai pekerjaan setelah di Masjidil di Madinah. Sedangkan untuk kawan-kawan Kortak -kawan Mekah itu sudah mulai bekerja di sini pada tanggal 8 malam, 8 pagi sorry 8 pagi 8 9 10. 8 9-nya ada di sini. Ada di apa namanya Arofa, kemudian tanggal sepuluhnya sudah pengawasan kortab atau menjadi kortab di mina kita akan ada di sini sejak tanggal 8 siang yang di Madinah ini 8 siang sampai dengan tanggal 9 malam ada di sini kemahnya kemahnya nanti uh, sesuai dengan apa namanya sesuai dengan ini bagian, pembagiannya belum selesai Nanti mungkin ada untuk tamu-tamu Untuk kemudian dakar Mekah mana Dakar Medinah mana Nanti akan ditempatkan Jangkauan dari tugas teman-teman kita Yang ada di Jeddah ini Adalah seluruh e, Apa namanya Wilayah Indonesia Ini di sebelah kiri kita itu Maktab 7 Kemudian paling ujung Kalau saya menghadap ke sana Paling ujung di sana Itu Maktab 1 jadi 1, 2, 3, 5, 7 loncat dia ya, Sampai di 7 Kemudian kita Kemudian habis itu 8, 9, 10 dan seterusnya Sampai di pojok sana itu nanti 71 Nanti kita akan lihat Nah 71 Luas dari uh, tempat Indonesia ini Kurang lebih sekitar 100 hektare Dengan setiap maktab kurang lebih sekitar 1,5 hektar, Jadi jumlahnya ada sekitar 100 hektar Dibagi-bagi maktab, maktab per maktabnya kurang lebih sekitar 1,5 sampai 2 hektar. Jemaah kita dari 154000 itu semua akan berada di sini Inilah yang disebut dengan narokah